Selamat siang Bapak Ibu Guru Bisa mendengar modulasi saya ya? Baik Bapak Ibu Ini sudah saya rekam Bapak Ibu Nanti untuk membantu Jikalau rekaman dari Bapak Heru Terjadi kendala Tapi harapannya semoga tidak ada kendala Dan lancar-lancar selalu Bapak Ibu, ini karena waktunya kita nanti 20 menit. Berarti setiap or, 60 menit dibagi tiga kan 20 menit, 20 menit Bapak Ibu. Untuk kasus pertama nanti Bu Rina sebagai coaching ya. Kemudian nanti saya sebagai kos, kosi, kosi. Nanti Pak Dedik sebagai pengamat. Tentang kasus Rina yang pandai pidato bahasa Inggris kemudian kasus 2 nanti Pak Dedi sebagai kucing, kemudian Bu Rina sebagai kosi dan saya pengamatnya Bapak Ibu lalu kasus yang ketiga nanti saya sebagai kucing, kemudian Pak Dedi sebagai Nanti Pak Dedik sebagai kucing Burina sebagai kus Dan saya sebagai pengamat Bapak Ibu Kasusnya yaitu Pertama adalah ini ada seorang murid Yang bercerita Jika dia merasa diperlakukan tidak adil Oleh seorang guru Nah guru tersebut Kemudian membuka alas privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat yang e, didirikan atau dilakukan oleh pak guru tersebut Nah sayangnya kecuali satu murid tersebut yang merasa tidak nyaman ketika guru sedang menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik, lebih baik juga daripada murid tersebut. Nah, bagaimana cara anda menanggapi hal ini? Nah, silakan para kuch dan kusi untuk mempraktikkan. kamera on action. <tuh> Masih cingyut. Rina masih jemput. Assalamualaikum Pak Dedi Waalaikumsalam Mbak Rina. Silakan masuk. Mau duduk? ke sini ya Pak. Iya. Ada apa Mbak Rina? Hmm. Kok tadi seperti gelisah? Pak dilihat. Coba tujuannya apa? Uh, Pak Mbak Rina ke sini mungkin ada yang bisa Pak Deddy bantu. Iya Pak saya mau cerita ini tapi saya, tapi rahasia ya pak iya, nanti rahasianya Pak dijamin jamin iya, jangan dikasih tahu Pak Wahib dulu ya pak saya soalnya takut sama Pak Wahib iya, nanti kawan tenang Pak dijaga jaga rahasianya Mbak Rina Mungkin Mbak Rina mm -hmm. sekarang sampaikan ya Pak saya setiap pelajaran tema itu kok nilai saya padahal saya salahnya saya pekerjaannya lebih bagus daripada punya Irma tapi punya Irma nilainya lebih bagus daripada punya saya bebas menggambar padahal tugas saya gambaran saya, saya, saya, saya lebih bagus dari gambarannya eh, irma tapi nilai saya juga lebih jelek daripada irma kok kayaknya itu Pak Wahib itu nggak adil sama saya pak terus setiap pelajaran tuh kalau saya nggak bisa tuh saya disindir-sindir bilangnya oh, makanya ikut les ikut privat saya kan kalau pulang sekolah bantuin ibu saya di warung pak iya yeah. ikut les ada tulis itu kan bayar pak, saya kan kalau bayar tiap bulan, saya nggak mau bayari Ngapain lah, belajar aja di rumah sendiri, belajar sama temen-temenmu bapak, bapak duit katanya kayak gitu pak Tapi saya tiap di sekolah, di kelas, pasti hmm. kalau nggak bisa pas maju di papan tulis itu saya bilang Tak ikut les, Aku nggak pernah ikut les sih teman-temanmu tuh pada bisa, pada perasaan teman-teman saya juga biasa aja, saya lebih bisa dari teman-teman saya kok. Yeah. tetap berupa oke, okay. uh, berarti uh, masalahnya itu Mbak Mbak Rina selama ini pembelajarannya dinilai-nilainya kurang baik ya? hmm, kalau boleh pada ditanya usaha apa yang sudah Mbak Rina lakukan selama ini oh. Untuk... Saya hari belajar pak Saya kan belajar sama anak kelas 6 Anak kelas 6 itu kan tetangga saya hmm. Di Ari itu pak Mas Ari itu <laughs> Itu kan tetangga saya Dia kan juara kelas, di kelas 6 pak. Saya tiap hari belajar sama dia Jadi saya dikasih tahu Cara-cara e, Mengerjakan soal Yang cepat Cara-cara menghafal yang cepat Saya bisa pak tapi saya sering marah-marahin sama Pak Wahid depan kelas sama teman-teman, saya kan malu Pak saya kan nggak ikut les karena nggak punya biaya ya, Pak Pak jadi ya, oh, maaf ah. Pak jadi bisa menangkap apa yang disampaikan oh iya, saya ulangi lagi ya Pak iya saya udah belajar, Pak, sama Mas Ari yang juara kelas 6 itu, loh, Pak. Juara satunya kelas 6 setiap sore saya belajarnya sama Mas Ari. Kan Mas yeah. Ari memang ya saya, Pak. Iya, tapi kan kadang saya matematika sama IPA, itu kan saya memang agak sulit, Pak. Terus Pak Wahib suka marah-marah, suka nyindir-nyindir oh, saya di depan teman-teman makanya ikut les yang enggak ikut les kan cuma saya sendiri pak satu kelas kesulitannya gimana Mbak Rina bisa saya kan ibu saya enggak boleh pak ikut les soalnya lesnya Pak Wahib kan bayar pak <laughs> saya enggak punya uang Oh gitu. baik uh, emang itu jadi kendala ya terus kalau keinginan dari Nina sendiri seperti apa? Ya saya Bagi mau. Bagi dari Barina nih, bukan kan, kan tadi ada masalah dengan maaf tadi kan uh, keberatan tentang keuangan bilang kalau menurut Barina sendiri keinginannya seperti apa kalau Pak Dedik tahu? Ya saya maunya pelajaran les itu di sekolah aja Pak, sama teman-teman bareng-bareng pulang sekolah. Mm -hmm seminggu dua kali ya, apa tiga kali tapi saya takut ngomong sama Pak Wahem bilang Dibilang, hmm, yeah. Dan itu lagi pulang sekolah, banyak oh, buru buru pengen pulang ngapain mau sang, ngapain di rumah, saya kan di rumah bantuin ibu saya di warung Pak. Oke okay. baik uh, kalau nanti Pak didampingi Mbak Dina mau nggak nanti coba kita bahas, bahas, mau diskusi sama Pak Wahid atau gimana nanti kalau dia Pak Deddy dia bisa gampingi pak pak Wahid, tentang apa nanti Mbak Rina, sampaikan aja kendalanya gitu atau ya. mungkin Mbak Rina punya solusi lain Monggo tapi Pak Deddy uh, itu ngomong dulu ya Pak saya kan takut kalau ngomong sama Pak Wahid Iya, nah, yang ngomong -ngomong sama Pak yang uh, memulai uh, ya. mulai diskusinya gitu. Sebentar ya Pak, saya saya kasih lihat ini tugas-tugas uh, saya nih Pak kan, saya tugas-tugasnya udah benar kok Pak ini Pak. Oh iya, ya. Oh iya betul ini tugas gambar saya bagus puspa ini? Oh iya ternyata mbak ini juga pintar gambar iya iya tapi tiap hari saya dimarah terus sama pak wahib pak di kelas bersin masalah itu pulang mesti buru buru terus oh nggak pernah gabung sama teman temannya di les privat kan nggak harus belajar tambahan kan enggak harus les privat sama Pak Wahid juga kan Pak, sama Mas Ari juga boleh toh Pak? Iya, iya bisa. Baik kalau uh, nanti, Mbak Dina <coughs> inginnya nanti les dengan temunya aja ya berarti nggak ya? Iya, nah, pak, itu di sekolah aja Pak, biar nggak bayar. Oh, masih di sekolahan, sekolahan uh, lesnya sekolahan dengan, ah, iya, maksudnya dengan Pak Wahibnya, apa dengan baru-baru dengan temannya saat didampingi sama Pak Wahid gitu kan oh, iya ya seperti les privatnya Pak Wahid yang di rumah itu Pak oh, tapi iya. yang tadi buka di ulangan terus gak bayar gitu Pak oh iya baik uh, nanti coba ya Pak yang didampingi nanti kita uh, ketemu dengan Pak Wahid bareng-bareng gimana Minat saya masih takut Pak nanti saya dimarahin gak ya Pak <laughs> gak perlu takut ya nggak nggak apa, apa, nanti sampaikan saja. Pak Wahf itu orangnya baik kok. Gimana? Suka nyender-nyender, aneh. Enggak. Nanti di depan Pak Dedik baik, <laughs> tapi nanti di kelas saya disindir-sindir lagi Pak. Insya Allah tidak kalau nanti kita carakan. Kemudian uh, selama ini komunikasi antara Mbak Rina dengan Pak Wahf Aji yang kurang kalau menurut Pak Dedik sih, Insya Allah nanti kalau kita sudah ketemu kita ngomong bareng kita cari solusi bareng nanti insya allah harus jalan keluarnya nanti ada solusi yang peminduin solution lah setelahnya Bagaimana yang mbak Rina ikut privatnya pak Wahib itu nilainya bagus bagus lho pak gimana yang ikut les privatnya pak Wahib itu nilainya emang langsung bagus bagus pak iya bagus Bagus gimana? Ya, bagus nilainya 100 Kalah. terus uh, uh, Menurut uh, yang Masih bikin Mbak Rina Kurang, kurang <coughs> oh, Saya merasa diperlakukan Tidak adil Pak Jadinya gimana? Ya itu Pak, saya nilainya Mesti nggak pernah dinilai 100 Walaupun benar semua nilainya Cuma 98, 95 Mesti ada yang kalau kurang sedikit aja langsung dicoret gitu loh Pak. <tuh> ah, itu mungkin uh, perasaan Mbak <tuh> Barina saja lalu ini ya. <tuh> ya coba nanti kita bicarakan bareng-bareng Insya Allah, nanti ketemu jalan keluarnya daripada nanti uh, berprasangka seperti ini kan juga kurang bagus. ya tapi nanti kalau kita sampaikan, kita ngomongkan, kita cari solusinya Insya Allah nanti ketemu jalan keluarnya yang ngomong dulu saya takut Pak. <laughs> iya nanti kita bareng-bareng ketemu Pak Wahid tapi kalau Pak Deddy sendiri ya mungkin karena itu yang eh, yang mengalaminya kan Mbak Rina nanti dikarenya Pak Deddy mengada-ada. tapi kalau nanti ada Mbak Rina dengan Pak Wahid kita bisa ketemu kita bisa cari solusi bareng gitu, gak usah ya. takut ya Apalagi kalau sudah melintir-melintir kumis gini saya takut <laughs> Apalagi kalau sudah melintir-melintir kumis gini saya takut ya eh, Pak Wai teman kumisnya aja sarar itu <laughs> Tapi oh <laughs> baik kok artinya itu dia ya, dengan teman-teman juga baik ya Memang karakternya Pak Wai memang seperti itu ya. Mengingatkan ya, kita... waktu tinggal 5 menit Pak Wai Ya Pak ya sudah saya saya manut sama Pak Wahid, eh sama-sama Pak Deddy ya, Pak. Biar, uh, saya juga belajarnya di kelas itu tenang. Saya merasa senang belajar di sekolah. Pokoknya saya manut sama Pak Deddy ya, Pak. Iya, yeah, iya. Ya. Yeah. Yeah. Baik nanti uh, kapan Bu Rina ada waktu, kita... Uh. Kapan ada waktu, nanti Bu Rina ada waktu, kita... Nanti saya uh, ini ya, saya sampaikan sama Pak Lail. Kalau Mbak Rina sama saya, kita ingin ngobrol bareng. Oke, siap. Baik, yang sudah, Mbak ya, Pak Begitu, Mbak Rina. Itu saja, saya mohon keluar dari ruang kurung deh, ya, Pak. Terima oh. kasih, Pak Teddy. Di... Ya, sama -sama. Salam Sama-sama, mungkin ketika ngelangani salam kita berikan oplos untuk kedua kursus dan kucing ini baik bapak ibu terima kasih semangatnya luar biasa antara bapak kucing dan ibu Gus yang telah menyampaikan uh, praktek tutorial kasus 2 ini dari pengamatan saya bapak ibu observasi saya tadi sangat bagus sekali bahwa tujuannya sudah disampaikan oleh Pak Deddy Yang mana tadi ketika uh, si Burina ini menyampaikan beberapa uh, tujuannya dia menemui Pak Deddy Di antaranya adalah Burina merasa dibanding-bandingkan dengan temannya yang namanya Bu Irma tadi Nah itu sudah terpenuhi Pak Deddy dalam uh, menyampaikan tujuan yang disampaikan oleh Burina kepada kucing tadi. Lalu untuk identifikasinya juga sudah baik sekali antara kucing dan kucing. Bahwa tadi langkah-langkah yang Pak Dedik sampaikan sangat tepat sekali. Pak Dedik menyampaikan bahwa dan menanyakan mengidentifikasi kepada Burina. Nah, usaha apa Burina yang sudah kamu lakukan sehingga kok sampai nilai nilai jenengan itu di apa ya diremehkan atau di apa itu namanya disindir terus sama Pak Guru yang mengajar Burina. Jadi tadi Pak Pak Dedi atau Kucing sudah menggali mengidentifikasi beberapa informasi. Di antaranya juga Kusi juga sudah belajar sama Pak Ari yang tetangganya yang yang ranking satu itu. Nah itu sebenarnya usaha yang bagus yang dilakukan oleh kusi itu. Nah, setelah Pak Dedi mengidentifikasi atau kucing mengidentifikasi, barulah terjadi rencana Bapak Ibu. Rencananya juga sangat menarik sekali bahwa Pak Dedi memiliki rencana kucing dan kusi ini untuk mendampingi, mendampingi kusi untuk menemui Pak Guru tersebut. Agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga apa yang menjadi tindakan Uh, penyindiran guru terhadap salah satu murid ini Nanti bisa terselesaikan Jadi antara guru dan murid Ini tidak ada miskomunikasi Sehingga pembelajaran sangat Tersusun ter dengan baik uh, Antara guru dan pembelajaran yang berpihak Kepada peserta didik Bapak Ibu Kemudian yang terakhir Nah tanggung jawab juga sudah bagus Yang disampaikan oleh Kusi Bahwa Mereka mengikuti apa yang disarankan oleh kucing untuk setuju untuk didampingi ketemu guru tersebut dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga dari praktek kucing ini nanti dapat memberikan manfaat yang mana antara guru dan peserta didik ini sudah tidak ada lagi nyindir-menyindir dan tidak ada lagi pilih kasih Antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Demikian Bapak-Ibu pengamatan lembar observasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.